<lacht> Baby Bus Halo, aku adalah seorang pilot. Wow. Helikopter. Helikopter berangkat. Jadi gempa bumi, rumah-rumah roboh semua. Cepat bantu mereka. Wow, kamu mendapatkan rencana tangga. Banjir telah merendam semua rumah. Cepat selamatkan mereka yang ada di dalam air. Aha, kamu mendapatkan rencana pilot. Ciria terbakar, cepat bantu mereka keluar. <SILENCAN> Ye, kamu mendapatkan rencana helikopter. Halo, aku adalah seorang masinis kereta. Wow, Kereta du -du -du, Kereta kecil berangkat sekarang. Semua penumpang naik ke kereta. Wow Ah, kamu mendapatkan rencana real kereta api Masukkan makanan ke dalam pemecah batu Wow, ini telah berubah menjadi permen Dapatkan rencana sopir. Wow, potong dan buka batang coklat. Wow, Yeay, Kamu mendapatkan rencana kereta api. adalah seorang sopir bus. Wow, bus. Dudu, bus berangkat sekarang. Bus sudah sampai. Silakan berbaris. Silakan masukkan koin. Wow, kamu mendapatkan rencana roda kemudi. Mendapatkan rencana sopir Kartu Bus Bakal rencana bus. Halo, aku adalah kapten pesawat terbang. Wow, pesawat terbang! Pesawat terbang lepas landas. Bantu kami mengumpulkan bintang Ah, kamu mendapatkan rencana kursi Yeay, ayo kita pindah ke tempat berikutnya ingin permen di dalam balon Nah, apa yang bisa kita dapatkan di tempat berikutnya? Wow, aku ingin kotak hadiah ini. Halo, aku adalah petugas pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran, jalan! Kamu mendapatkan lencana penyemprot air. Ye, kamu mendapatkan lencana petugas pemadam kebakaran. Kerja fantastis! Kamu mendapatkan lencana mobil pemadam kebakaran.